Sa No. no. Sama-sama kami Dan engkau beserta kami Menemani kami Bahkan menyertai kami Dalam sepanjang hidup kami Dalam sepanjang tidur kami Bahkan dalam sepanjang hari ini Dan kami percaya engkau Berkuasa atas hambamu ini Kiranya setiap perkataan Yang dikeluarkan Semua hanya sesuai kehendak Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa bersyukur Haleluya Amen. Selamat pagi semuanya Shalom. Shalom Semuanya duduk Tolong dibuka itu yang kayak biasa Di kumpulan Oke semuanya Selamat pagi anak-anakku sekalian Selamat hari minggu Shalom Apakah engkau bersuka cita hari ini? Apakah engkau bersuka cita hari ini? Amin, katakan Amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes. Sekali yes. lagi katakan dengan penuh kesungguhan. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar lagi kebenaran Firman Tuhan, melanjutkan tentang kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang arti kepenuhan Roh Kudus. Tema ini panjang sekali, memang panjang. Dan hari ini kita mau masuk bagian berikutnya. Sekali lagi kalau belajar tentang Roh Kudus kita harus kembali lagi ayat firman Tuhan ini Efesus 5 ayat 18 mari baca sama-sama 32. Amin. Amin. Sekali lagi baca sama-sama 32. Tatana Oke. Baik, sekarang kita akan masuk bagian yang berikutnya. Ini kalau nggak salah terakhir ini ya. Betul? Nah, mari kita akan melihat ini tolong dibaca dari Ezra 32. Pajak berdiri yang keras suaranya, oke orang dan Roh Kudus, bagaimana sikapnya? Lebih memuji Tuhan, apalagi? Lebih mengasihi sesama, apalagi? Berani memberitakan tentang Yesus, apalagi? Bersikat sekal sekalipun ada masalah, apalagi? Ada lagi? Kekuatan baru melawan pencobaan, apalagi? betul ya ini semua adalah ciri-ciri duduk ya ciri-ciri orang yang dipenuhi roh kudus masih banyak lagi bisa kamu tulis di bawahnya yang pasti hidupnya lebih positif atau negatif positif, positif. pasti hidupnya positif ya kita pernah bicara tentang berpikir positif orang yang dipenuhi roh hidupnya berpikir positif tindakannya juga positif ya berarti dia tidak Punya atau tidak senang dengan dosa? Amin. Nah, mari lanjut. Perhatikan gambar ini. Oke. Okay. Esther, tolong dibaca soalnya. Oke. Okay. Yang mana? Gambarnya terlihat atau tidak sampai di belakang? terlihat ya tulisannya mungkinnya nggak terlalu terlihat di sini ada seorang perempuan anggap aja elis begitu wah saya terlihat bercoba gitu ya uh, duduk aja Esther kemudian ada seorang anak perempuan juga anggap aja siapa itu siapa Mia bahwa firman berbicara dengan jelas kepadamu gitu ya kemudian ada orang-orang kumpul kumpul bersama-sama berdoa terus kemudian apa ini uh, jangan jangan ngantuk kayaknya ya bicaranya kemudian ini ada orang sakit yang berdoa Tuhan atau tahu saya sedang sakit dan saya bersyukur sebesar perhatianmu kemudian ada siapa lagi ini Anggap saja siapa ini? Grace Kayak gitu ya Kristus sangat berarti Begitu Ya kemudian ada lagi siapa ini? Songhun Songhun aja ya Songhun Saya ingin mengikuti Yesus Tapi saya tidak bisa berhenti minum alkohol Gitu ya Dari gambar-gambar ini Manakah orang-orang yang menunjukkan Dia dipenuhi roh kudus A, B, C, D, E, F B, C, D, E, oke. Okay. Jadi, eh, lo. B, orang yang sedang baca firman, orang yang bersekutu di dalam doa. Oh, tapi ini maksudnya kayaknya maksudnya yang ini ya. Waktu doa kita kantuk, benar apa tidak ini? Enggak benar, benar ya, berarti bukan C ya. Orang lagi sakit tapi terus berdoa dan bersyukur, betul? Tidak. Betul. Ada orang yang selalu senang apa berbicara tentang Kristus, betul? Nah, ini katanya mengikut Yesus tapi sukanya minum-minum alkohol ya. Banyak hal, banyak orang bilang sama orang lain, bilang, "Oh, saya pengikut Yesus yang setia. Saya cinta Tuhan, kok." Tapi hidupnya enggak beres. Apakah itu anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus? Bukan. Ya, mari lanjutkan. Yo, terus, Elis. Oke, okay, dialog itu di kata Yohanes pasal 7 ayat 38 dan digaris bawah eh? Yohanes pasal 7 ayat 38 dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air gitu. kehidupan. Yohanes pasal 7 ayat 38 Masyarakat kamu mari dibaca bersama-sama Tiga dua Dan dipenuhi roh kudus Apakah hasilnya Apakah hasilnya Akan Jadi jika seorang kristen Berdasarkan ayat ini Jika seorang kristen dipenuhi roh kudus Apakah hasilnya Roh kudus akan mengalir Kepada orang lain Makanya selalu digambarkan pakai air jadi, oh nanti nanti ada gambarnya, ya nanti saja saya kasih gambarnya. Lanjut. Berikutnya, ya jadi Roh Kudus akan mengalir kepada orang lain. Amin. Makanya satu orang dipenuhi Roh hidupnya akan berpengaruh sama orang lain. Maksudnya pengaruhnya gimana? Pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, pengaruh apapun yang bisa dicontoh. Amin. Amin. Anak boas dipakai oleh Tuhan. Memberi pengaruh yang baik. Kepada semua orang. Bahkan semua bangsa. Amin. Amin. Lanjut. Berikutnya. Musa. yang saya mau maksud. Tolong dibaca dulu sebut. Halo 12 lainnya. Betul sekali. Tepuk tangan. Nih. Sebenarnya itu ada ilustrasinya. Kalian pernah pelajaran IPA bikin susun gelas berurut ke atas? Pernah nggak? Gelas disusun bentuk segitiga. Saya harusnya bawa gelas ke ya? Tahu nggak maksud saya bawa gelas bentuk gelas disusun segitiga. Gimana itu ya? Pakai apa? Ini gelasnya ditumpuk begini, kemudian di atas satu gelas dibawahnya lagi tiga gelas, di bawah lagi empat gelas. Ini namanya Pascal gelas atau bentuk Pascal, ya? Kalau satu gelas paling atas di isi sama air airnya akan penuh di satu gelas yang pertama setelah penuh karena airnya terus mengalir dia akan kemana? akan ke bawah akan ke bawah akan ke bawah kita pernikahan kalau di jakarta ada biasanya pernikahan itu ada gelas ini why? disusun ke atas kemudian bagian paling atas Dicurahkan anggurnya Anggurnya akan turun Artinya apa? Pernikahan mau menggambarkan Satu orang, dua orang menikah Di dalam Tuhan Dia akan menjadi berkat semua masyarakat Demikian juga Orang Kristen yang sungguh-sungguh Kalau saya katanya sudah terima roh kudus Saya akan memberi pengaruh yang baik Kepada orang lain Bukan memberi pengaruh yang jahat Amin Amin nah ini ini konsep ini penting sekali orang Kristen harus betul-betul pegang konsep ini kalau tidak wah kita nggak pernah ngerti artinya kita dikasih kekayaan kalau tidak kita nggak pernah ngerti kenapa saya dikasih kebahagiaan sukacita orang tua keluarga atau apapun itu kita cuma ngertinya sedih dan susah tetapi di dalam Tuhan Kalau kita ngerti konsep ini Kita akan selalu bersyukur Dan penuh sukacita Karena saya selalu diberi kepenuhan roh Diberi sukacita Diberi kebahagiaan Diberi kekayaan Diberi makanan Untuk apa? Dikasih Dikasih Orang lain Amin kasih orang lain itulah artinya kenapa sama samonim, guru nuge, guru jo, guru utib mau melayani di buas tanpa pertolongan roh kudus tidak ada yang mau serius nih eh. tanya sama banyak orang di seluruh dunia tanpa pertolongan roh kudus tidak ada yang mau melayani di indonesia tidak ada yang mau melayani menginjili tidak ada yang orang mau melayani di afrika tidak ada orang mau berkorban untuk melakukan sesuatu-sesuatu yang baik tetapi dengan pertolongan Tuhan Orang-orang ini dipakai oleh Tuhan Kemudian datang Ada yang ke bawah, ada datang ke tempat lain Ada di gereja A, di gereja B Gereja C, di Kalimantan Di Papua, di Amerika Di mana, mana Untuk apa? Karena dia tahu Saya dipenuhi Roh Kudus Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Saya punya suka cinta Saya mau bagi suka cinta itu Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Saya punya saya mau kasih uang itu kepada mereka apa artinya di roh kudu? saya punya berita bahagia tentang Kristus. saya mau bagikan kepada orang lain saya dokter, saya bisa mengobati orang lain maka saya datang ke Papua, saya ingin mengobati gak ada gunanya kita cari uang, tapi tanpa mengerti ini amin karena ini penting sekali ya kalau tidak apa artinya kita tumpuk harta, tumpuk kekayaan, tumpuk kebahagiaan Tapi bahagianya penuh Orang yang tidak pernah puas Dia mau tumpuk kekayaan sebanyak apapun puas bagi dia Tidak ada Puji Tuhan orang Kristen diajarkan ini Kita bukan tumpuk harta tapi kita justru bagikan harta Harta kita apa? Macam-macam dari mulai benar-benar harta kekayaan Oh Boas tanpa uang gak bisa Ini semua dari harta orang Harta orang yang dikumpulkan oleh oh, Di harta orang yang diberikan Tuhan Kemudian dikumpulkan dan kemudian menjadi tempat ini Dan melayani kamu semua Kasih gaji pada karyawan, pada guru Kemudian kasih makan Tapi juga bukan cuman harta kekayaan Firman juga dibagikan di sini, tapi bukan cuman itu. Harta kasih sayang juga harus dibagikan di sini. Maka, semua guru di tempat ini diberikan satu mandat penting: harus punya rasa cinta yang besar kepada orang lain dan kepada sesama, dan terutama kepada anak-anak luas. -anak Amin. Kalau tidak ada rasa cinta besar di sini, orang cuma cari uang, cari pekerjaan, gak akan... Ada yang mau peduli? Ada siapa? Siapa? Siapa? Usah berapa kali ya? Bukan cuma saya ya, guru Jo, guru tidak lain lain, ya. Berapa kali kalian teraniaya dan berapa kali kalian itu mau jatuh? Berapa kali harus diingatkan banyak hal. Saya bukan pekerjaannya di sana. Saya pekerjaannya di sini. Guru Jo pekerjaannya di sini. Guru Jo itu pekerjaannya di sini bukan urusan di sana, bukan urusan di situ. Tapi di sini semua orang bisa diminta bantu, tetap mengasihi anak-anak dan peduli. Amin. Amin. Perhatikan itu. Hampir semua karyawan, bahkan yang bukan orang Kristen sekalipun, punya hati yang besar sama kalian. Amin. Dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu penting sekali, karena ini prinsip penting, ya, tanpa pertolongan Tuhan. Kita gak bisa berbagi, maka itu kenapa saya selalu mengajarkan sama kamu: "Harus lebih peduli pada adik-adik kamu." Terutama di sini, saya bicara kepada kakak-kakak. Lanjut berikutnya, Yohanes. Oke, berikutnya Conghun Yang keras suaranya Apa? Jawabannya? Jawabannya apa? Yang mantap jawabannya apa? Hah? Jika gelas yang paling atas hanya berisi sebagian, Apakah meluap-luar kamu harus perhatikan baik-baik gambar ini. Kalau gelasnya cuma isinya setengah bisa meluap-luar enggak? Tidak. Oke, lanjut. Hah? Dari orang Kristen yang bagaimana Roh Kudus mengalir menyegarkan hidup orang lain dari mereka yang, oh ini gampang pertanyaannya jelas dari tadi kita intinya cuma satu, yang, yang apa? Eh, kemana, uh, kemana kamu? Ingat ya dipenuhi Roh Kudus itu lebih penting daripada dipenuhi dengan segala awan nafsu, kebencian. Kejelekan Omong kosong Apalagi Ya segala sesuatu yang negatif-negatif itu Penting ya Perhatikan tubuh manusia itu lebih banyak bisa menyerap hal yang negatif daripada yang positif Itu sudah dibuktikan oleh para banyak orang Termasuk psikologi, teknologi, atau apapun Kenapa? Mulai dari bentuk tubuh Tubuh itu adalah makna Magnet itu saling tarik menarik. Ini saya belajar kasih tahu ya tubuh itu magnet. Jadi magnet ini tubuh saya ini akan cenderung lebih kemana? Ke kutub yang negatif daripada ke kutub yang positif. Itu serius itu ada kemudian. Kemudian apa? Tubuh ini secara jiwa lebih suka yang menyenangkan daripada yang jadi segala sesuatu yang menyenangkan di mata, tapi sebenarnya tidak menyenangkan di hati, itu lebih mudah diserap. Contohnya apa? Keinginan, wah makna, apapun itu hawa nafsu segala macam, itu kan termasuk bagian satu paket itu. Itu nggak usah disuruh, nggak usah apa, pasti excited sekali. Tetapi mau melakukan yang benar, termasuk belajar dengan baik, membaca buku, melakukan sesuatu yang baik-baik, apa yang e, menonton yang bagus-bagus. Butuh dipaksakan diri Kenapa? Karena ini, ini loh. Hampir sebagian kita ini, tuh, ini. Oh, ini Jika gelas yang paling atas hanya berisi sebagian Karena gelasnya belum Penuh Tubuh ini harus dipenuhi dulu Kamu harus menjadi gelas yang penuh Sehingga kita bisa mengalirkan hal yang positif Layak, kita isinya hal yang negatif Kita susah Jadi kita akan selalu mudah menyerap sesuatu yang negatif Negatif, negatif, negatif. Ingat ya Dimanapun kau berada Tidak usah diajarin Tidak dikasih, tidak dikasih contoh Akan mudah sekali menyerap yang negatif Percaya sama saya 100% Tanpa pertolongan Tuhan Kita akan lebih mudah menyerap yang negatif Tetapi dengan pertolongan daripada roh kudus Kita benci yang negatif Dan kita lakukan yang positif Amin, amin kita mau bertanggung jawab dengan hidup dan tubuh saya. Amin. Itu penting sekali. Berikutnya. Lanjut. Tadi sampai mana? Terus. Baik, dibuka ya 1 ayat 37 dan digarisbawahi hal yang penting ini. Yohanes pasal 1 ayat yang sorry Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 Mari dibuka dan dibaca bersama-sama sudah ketemu semuanya Mari dibaca sama-sama 32 Perkataan ini saja sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri Kalau kita haus Haus dalam arti apa? Saya haus akan kasih sayang Saya haus akan kepedulian Saya haus akan kebaikan Maka datangnya kepada Tuhan Yesus Dia sumber daripada sukacita Dia adalah sumber daripada kasih sayang Maka minum itu berarti kita menerima Sukacita yang besar Amin tolong dibaca kut kita apa eh, ini kita apa menerima dari, dari Kristus air yaitu yaitu Roh Kudus berikutnya unicorn Harus apa? Oh ini inti daripada ya, orang Kristen harus apa? Bertobat dari segala dosa dan. Ya? Nah ini saya mau luruskan tentang artinya beriman. Beriman itu bukan sekedar percaya Tuhan Yesus. Oh ya, orangnya tanya siapa di sini yang melihat Tuhan Yesus angkat tangan semuanya bukan begitu. Beriman berarti mengubah hidup dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup Kristus. Beriman itu berarti sadar bahwa saya itu adalah orang yang penuh dosa. Dari mana saya sadar saya penuh dosa dari banyak hal. Mulai dari kelemahan, saya kekurangan, saya hal-hal, bukan merasa diri paling bangga dan paling hebat. Wah, celaka sekali. Kalau ada orang baik anak-anak maupun orang dewasa, tetapi berpikir dia yang terbaik di dalam hidupnya. Celakalah dia. Tetapi kalau ada orang, walaupun dia orang biasa-biasa, baik anak-anak maupun orang dewasa, tapi dengan rendah hati mengakui saya masih banyak kekurangan. Dia orang yang hebat dan luar biasa. Yang dipakai oleh Tuhan untuk dipenuhi roh Amin. Maka kena semua guru dan sebuah kamu Camoni mengajarkan kamu Satu, rendah Apa rendah hati seperti budak manut manut aja? Dua, rendah hati dengan sopan dan santun Berbicara, bersikap, bahkan berpendapat Ini penting ya, tolong Makin kamu besar, kamu punya hak tetapi bukan berarti makin kamu besar, kamu tidak sopan. Semakin besar, justru semakin merasa diri saya harus menjadi dewasa dan menjadi contoh. Dan bagaimana saya bersikap, bagaimana saya berucap, dan bagaimana saya juga memberikan pendapat. Amin. Itu namanya bertobat dari segala dosa-dosa. Ya. Kita boleh bicara apapun tetapi dengan santun. Jangan begini. Ini saya masih dengar, serius sih, saya masih dengar. Yang ya, talakin entah perempuan. Saya nggak tahu itu dajar dari mana, tetapi tolong hentikan Saya masih dengar ada kemarin itu ucapan-ucapan uh, yang apa ya kayak kayak kasar gitu loh. Apa ya saya dengarnya itu kasar. Loh. Kalian itu sering pakai kata-kata ini. Saya belum... bisa itu karena saya tidak biasa berkata kata- Walaupun saya keras saya belum pernah keluarkan kata binatang. Saya belum pernah keluarkan kata-kata cacian. Betul? Apa gitu? Saya pokoknya dengar antara kalian itu sendiri, gitu, wow, oh kok, gitu. itu sering. Nah, mari kita mengubah diri kita hati-hati. Bagaimana bertutup. Karena apa? Karena ini menjadi cerminan kita di mata orang banyak. Itu sebenarnya anak Tuhan Yesus atau anak siapa? Amin. Mari kita belajar berkata-kata yang tertata. Oke, mari lanjut berikutnya. Siapa tadi? Grace. Yuk, dibaca. Bagaimana caranya? Apa itu? Betul, ya. Saat ini juga, dengan cara yang mudah yaitu berbalik dari dosa-dosa kita -dosa dan menerima dengan timbal karunia dari Allah. Amin. Amin. Ayo. Berikutnya, Louis yang keras suaranya, minta apa? Oke, bertobat dari segala dosa dan minta dalam iman untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, Amin. Siapa ini sudah pernah datang kepada Tuhan, mengakui segala celah dan dosa saya dan kelemahan, kemudian minta tolong Tuhan, Roh Kudus penuhi saya Pertamanya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Harusnya setiap hari kita datang ke doa, selalu minta tolong untuk diapai dulu. Sebelum kita berdoa banyak macamnya, kita selalu pertama datang pada Tuhan dengan cara apa? Hah? Bertobat, bertobat berarti mengaku segala dosa ya Berikutnya Yuk dibaca Rudia Ya, berapa? Satu Dua Oh ini gampang ini pertanyaannya Janji Tuhan Dipenuhi roh kudus kepada siapa? kepada siapa? Semua orang percaya ya, semua orang percaya. Itu pasti. Berikutnya. Nia Ada dua tadi kata kuncinya Bertobat dan Dan Dan Dan Iman Semuanya fokus Yang bagian belakang tidak fokus Apa sekali lagi Bertobat dan Iman Ini penting ya jika orang Kristen jatuh kembali Apakah dua hal yang dia perlu lakukan Untuk kembali lagi dipenuhi dengan roh kudus Yaitu dan iman Jadi kita harus setiap hari datang pada Tuhan Dengan pertobatan yang sungguh Berikutnya Mari dibaca Galatia pasal 5 Ayat 22 dan 23 Galatia pasalnya yang kelima Ayat 22 sampai 23 Garis bawah itu semua sudah ketemu semuanya. Sudah ketemu semuanya, mari dibaca sama-sama 3, 2 Baik, dilanjutkan Oke Kisah para rasul pasal 1 ayat 8 Kisah para rasul ayat 1 Pasal 1 ayat 8 Sudah, semua sudah. Semua oke, okay. sama-sama dibaca tiga dua. Kalau mau membaca ayat ini dengan baik-baik, menggambarnya di dalam sebuah ilustrasi, itu seperti gini. Ini saya, orang Purbalingga. Dan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Purbalingga dan di seluruh Jawa Tengah. Dan di seluruh Indonesia Dan sampai ke seluruh dunia Bayangkan seorang yang begitu sederhana Bisa menjadi berkah bagi Tuhan Itu terjadi pada zaman kisah para rasul Dari satu orang-orang kumpulan yang sederhana Para pekerja yang sederhana Melayan dan macam-macam Tetapi dipakai Tuhan berdampak sampai ke seluruh dunia Demikian juga semua anak-anak di tempat ini. Amin. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus dampaknya besar sekali. Perhatikan, tetapi apa ciri-cirinya? Dia harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri. Apa artinya? Hidupnya tidak dikuasai hawa nafsu, tapi hidupnya untuk kebenaran. Hidupnya penuh dengan sukacita karena ada Allah, bukan karena tidak ada masalah. Hidupnya selalu penuh kasih, bukan karena orang lain kasih saya. Tetapi karena saya memang mengasihi siapapun anak-anak Tuhan dan semua orang. Hidupnya damai sejahtera, bukan karena hidupnya tenang-tenang saja. Tetapi karena ada Tuhan di dalam hatinya. Amin. Tidak perlu emosi, tidak perlu amarah, tidak punya dendam, tidak perlu punya sakit hati Tetapi ada ini semuanya Ada kebaikan, kenapa saya berbuat baik sama dia? Karena dia baik sama saya, tidak Saya berbuat baik karena dia, karena United. Tuhan minta saya berbuat baik Kenapa right. kamu mengampuni orang yang jahat pada kamu? Karena Tuhan memberi perintah kepada saya untuk mengampuni siapapun sekalipun yang musuh. Amin Ini penting sekali Ya, ciri daripada orang yang penuhi roh Dia jiwanya tidak dipenuhi oleh hawa nafsu Oleh keinginan diri sendiri Oleh segala sesuatu Jadi hidupnya gimana? Hidupnya berjalan lurus Sesuai kehendak Tuhan Penuh kesabaran sekalipun bikin mas Bikin sesuatu yang gak nyaman Kesabaran terus setia melayani Kesabaran yang terus berbagi kebaikan dan baca-baca itu pasti banyak perjalanan. Saya berikutnya, ya. uh, siapa tadi? Sampai pada, sampai pada kalau... <tuh> Yang mana? Yang A atau yang B? Kedua-duanya benar Karena memang orang yang percaya Itu orang kudus akan menunjukkan Dua roh dalam hidupnya Dan dia akan diberi kuasa untuk melayani Sampai ke ujung bumi Adeh, Semua anak-anak di tempat ini Akan dipakai oleh Tuhan Sampai ke ujung bumi Ke ujung bumi artinya apa? Sampai orang dunia itu lo gara-gara itu lo si Sapa, si Joshua itu lo si Sapa, si Daniel itu lo si Sapa, si Louis kenapa gara-gara dia gara-gara dia ada sekolah di Papua gara-gara dia ada apa gara-gara dia anak ini yang tadi jaga bisa makan bisa makan Amin? luar biasa dek, dek dek kamu itu suka dikasih kasih bungkus sama siapa sih tuh anak yang itu Oh, itu namanya Pak Songgur. Oh, kerja si, kerjaannya apa sih dia? Ya? Itu kerja sebagai direktur PT eh, Songgur Hanato Indonesia. Oh, baik banget ya. Dia selalu diam hari, iya, tiap hari. Katanya, aduh, kata Pak Songgur supaya aku nanti gede, cepat gede bisa sekolah. Cuma wow. kan, jangan sampai gini. Itu siapa oh. sih yang oh. masuk penjara itu? itu tuh, aku, si itu yang tinggal di sana boleh ya harus didengar hal-hal yang baik kenapa? karena kita di roh amin? mari kita lanjutkan berikutnya ini sudah mau masuk bagian terakhir daripada bicara kita hari ini Daniel eh siapa tadi? Joshua Yuk. yang tadi ayat berapa Efesus? Efesus pasal? Oke, okay, lanjut Daniel. Hah? Ya Efesus. Ini maksudnya diucapkan ini. Ayo Joshua ucapkan coba. Apa? Baca aja buka. Uh -huh. Oke. Terus Daniel? Ya? Oke, terus Berikutnya Oke, lanjut. Berikutnya Jadi mari kita betul-betul belajar Bahwa kalau kita Dipenuhi roh kudus Maka kita bertobat Memiliki iman Dan kemudian dipakai oleh Tuhan Dengan luar biasa Amin. Mari kita akhiri Dengan menjawab beberapa pertanyaan Sama-sama dibaca Siapa? Roh kudus Kemudian dua Semua Tuh, terus selama lamanya. Kemudian empat bertobat dan beriman. Lima orang yang dipenuhi dengan roh kudus. Kemudian terakhir. Mari bangkit berdiri semuanya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Eh masih ada satu lagi, kurang lupa. Ini yang A, B, C atau D? D? Ini adalah kesalahan Tuhan, maki-maki Tuhan, ha? Nah, ini perubahan dalam hidupku adalah bersaksi tentang Kristen, tol? Saya bersyukur pada Tuhan karena saya sempurna, betul? Oh, no, no, no, no. kemudian karena merasa baik bang, berarti bangga dengan kehebatan saya. Sadarku ampunilah saya, betul? Saling mengampuni, betul? Apakah dua hal yang muncul dalam kehidupan orang percaya dibenahi dengan Roh Kudus, pertobatan, dan iman, kemudian diberi Roh Kudus, untuk? Oke, mari bangkit berdiri semuanya hari kita tutup dalam doa uh, siapa desi tutup dalam doa